Selamat sore teman-teman semua, hari ini kita pertemuan ke-14 ya. Mari kita buka pertemuannya dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini, kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom ini. Kalau hari ini kami akan membahas mengenai pertemuan kami yang ke-14, dan ada lap 6 yang akan kami kerjakan, kita engkau yang menolong kami agar kami bisa mengerjakannya dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Haliya Amin. Baik, teman-teman. Kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya. Happy ya hari ini inputan di Google Sheet yang terakhir ya. Oke, teman-teman. Lihat ke kamera semuanya. Senyum. Dua, satu. Kita ke morning dulu. Hari ini kita pertemuan 14, auto-scaling and monitoring. Nanti ada lab 6 yang teman-teman kerjakan. Labnya cukup membantu untuk kita memahami materinya. Terus, minggu depan kita akan persiapan untuk UAS kita, ya. Dan UAS-nya itu jatuh di hari Kamis, tanggal 23 Juni pukul 13. Kita udah pernah bahas bakal seperti apa UAS-nya, jadi silahkan disimak lagi ke pertemuan 10 ya, kesepakatan kita. Jadi, hari ini adalah inputan terakhir untuk Google Sheet kita. Kemudian, nanti eh, saya akan hitung dan minggu depan kita akan umumkan. Ya, yang dikerjakan hari ini, lab 6 kita tentang Scale and Load Balance Your Arsitektur. Akan ada 6 task yang teman-teman kerjakan, tapi jangan lupa di morning-nya untuk tetap presensi, kemudian mengerjakan quiz kecil, dan melengkapi assignment hari ini. Untuk lab-nya sendiri, nanti kita akan kerjakan, mulai dari tas 1 itu kita akan create, MI for autoscaling MI nya, lalu teman-teman akan bikin load balancer lalu setelah itu kita akan launch configuration lakukan setting, kemudian eh, bikin auto scaling group yang keempat nanti setelah itu teman-teman akan verifikasi load balancing nya jalan enggak ya lalu yang kelima kita akan tes auto-scalingnya. Nah, nanti pada saat teman-teman dikerjakan di breakout room, ketika tes auto-scaling, teman-teman silakan aja ya. Kalau saya sih di rekaman videonya, ngetes sampai ke create satu instant. Jadi, di sini saya sudah siapkan rekaman, siapa tahu ada yang memerlukan. Sampai satu instant. Kalau teman-teman tungguin, nah di monitornya lebih lama lagi dari saya, mungkin nanti instannya lebih dari satu. ya. Jadi silahkan. Sampai ke tas lima ini, teman-teman boleh tunjukkan dulu. Terakhir, kalau sudah beres semua, baru boleh di-terminate. Jadi jangan di-terminate dulu ya teman-teman. Takutnya nanti kalau di-terminate, udah nggak bisa lihat lagi. gitu. Tadi ada teman kita yang udah ngerjain duluan, nyobain. ya Itu udah mungkin lebih dari satu instant yang ter -create. gitu. Berarti tugas untuk hari ini, silahkan itu dijawab di assignment hari ini.